Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Berang-berang Kali ini kita akan membahas berang-berang Berang-berang merupakan hewan berwajah lucu yang setia pada satu pasangan Berang-berang termasuk dalam famili Castoridae dan Ordo Rodentia Hewan yang dikenal suka membangun rumah di bendungan sungai ini bisa hidup hingga usia 20 tahun Berang-berang adalah hewan semi akuatik, artinya mereka menghabiskan sebagian waktu mereka di air dan sebagian waktu mereka di darat Mereka hidup di dalam atau di sekitar kolam air tawar danau, sungai, rawa-rawa, dan di laut Hewan ini berasal dari benua Amerika Utara dan Eropa Namun saat ini mereka hanya hidup dalam jumlah kecil di seluruh Skandinavia Selatan, Jerman, Perancis, Polandia, dan Rusia Tengah karena perburuan Berang-berang merupakan jenis hewan pengerat terbesar kedua Dengan berat rata-rata 15 kg atau bahkan lebih Hewan bertampang lucu ini sangat setia dengan pasangannya loh teman-teman Berang-berang adalah hewan monogami Dan tetap setia bersama pasangan mereka Meski monogami, berang-berang akan mencari pasangan baru jika pasangan yang pertama mati Sementara itu berang-berang dewasa akan tetap menjaga dan merawat anak-anaknya sampai mereka berusia sekitar 2 tahun Oh ya teman-teman, berikut fakta-fakta proses perkembangbiakan biakan berang-berang Yang pertama, waktu berang-berang kawin Berang-berang mengawini pasangannya melalui hubungan seksual Kesuburan berang-berang mencapai puncaknya saat mereka berusia antara 2,5 tahun atau 7 tahun Musim kawin, kas berang-berang berlangsung dari Januari hingga Februari Yang kedua, anatomi reproduksi berang-berang Testis berang-berang jantan terletak di dekat perutnya Selama musim kawin, testis turun ke posisi semis semiskrotum Dan mencapai ukuran maksimumnya pada bulan Januari Serta tetap membesar hingga awal April Sedangkan berang-berang betina dalam waktu populasi berevolusi kira-kira pada waktu yang sama. Ketika berang-berang betina sedang birahi, putingnya akan membesar. Ujungnya membengkak, papila urin membesar dan berwarna merah. Yang ketiga, proses perkembangbiakan berang-berang. Berang-berang hanya menghasilkan satu anak per tahun. Dari 1 hingga 4 keturunan Proses reproduksi mungkin sulit bagi berang-berang Mengingat terbatasnya kesempatan untuk pembuahan yang sukses Musim kawin hanya berlangsung selama 2 bulan dan berang-berang betina birahi selama 12 jam setiap kalinya Untuk alasan ini, berang-berang jantan tetap dekat dengan pasangan betinanya selama musim kawin Selama musim kawin, betina akan memberitahu pejantan saat mereka sudah siap kawin dengan membuang kotoran di gundukan terdekat setelah dia berevolusi. Maka dari itu, berang-berang jantan kerap memeriksa gundukan tanah untuk mencari tanda-tanda bahwa pasangannya siap untuk berkembang biak. Kehamilan dan Kelahiran Berang-berang Masa kehamilan berang-berang betina adalah selama 107-110 hari. Proses melahirkan bisa memakan waktu mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari. Bayi berang-berang biasanya lahir pada bulan Mei dan sudah memiliki bulu saat lahir. Mereka akan menyusu pada induknya selama dua hingga tiga bulan. Kemudian mulai memakan makanan yang disediakan oleh berang-berang dewasa. Berang-berang pernah hampir punah karena perburuan yang membabi buta. Para pemburu menggunakan kulit dan daging berang-berang untuk diperjualbelikan. Berang-berang tidak dianggap terancam punah; mereka tersebar luas di berbagai wilayah yang sesuai, dan populasi mereka cukup banyak. Itu tadi fakta-fakta unik dan pengetahuan seputar berang-berang. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menyaksikan video berikut, ya.